pegangai manusia yang tak betul rapuh dan rosaknya serupa dengan sarang laba yang tak kukuh ambil tangih kau kerutuh habis Tak, tak, tak. ta ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. tu nak ayat katanya pegangai manusia yang karuk yang tak betul dan tak kenal dengan cara yang sebenar maka gitulah nak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Ayat 1 dan 3 surah Al-Ankabut Alhamdulillah belum pada kita nak masuk di dalam ayat-ayat ni cuba kita dengar sedikit sebagai muqaddimah surah Al-Ankabut Surah Al-Ankabut diturunkan di Mecca Mengandungi 99 ayat. Dinamakan Suratul Al Ankabut, artinya perehan labah-labah. Nah, iaitu nya a uh, laba tulah, sarang nah, kerana misal perbanding yang berhubung dengan nya ada disebutkan pada ayat 41. Jadi lama lagi lah. Dan boleh temung ha gapo? Han labo ni yang Allah Taala cerita hubung dengan akidah manusia. Pegangge manusia yang tak betul rapuh dan rusaknya serupa dengan sarang labo yang tak kukuh. Ambil tangih kau al utuh habis. Tak, tak, tak, tak. ta ta ta. Ha tu nak ayat katanya pegang nilai manusia yang karuk yang tak betul dan tak kenal dengan cara yang sebenar maka gitulah nah Allah anda banding. Intisari kandungnya menegaskan bahawa orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya beriman dan mengaku menjadi Islam saja. Tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa perintah-perintah Agama yang wajib dilaksanakan atau berupa laringi-laringi agama yang wajib dijauhi atau berupa kesusaha dan kemalingi yang menimpa diri dan harta benda dengan ujian yang demikian mereka akan berulih pahlawan disebabkan kesabaran mereka dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenar-benarnya berimik dan yang sebaliknya jadi boleh tahu selalu katanya dengan sebab ujian lah orang mana benar sungguh dan orang mana bohong. Orang ayak dakwa saja dengan mulut dia katanya dia berime berime. Sebab tu ayat-ayat pada mula, -mula pada permulaan surah al-ankabut ni seolah-olah katanya Menanyakan kita kita berime sungguh ke kita ada mengaku katanya kita orang Islam, anak cucu Islam, kita ngaji kita pegang dengan ugamah baca Qur'an, semayah puasa sungguh kedok kita berimeh dengan sekuat-kuatnya sedangkan kita tidak di uji lagi ujiya ujiya yang Allah Ta'ala uji pada orang zaman dulu dan uji juga orang zaman sekarang ni lebih kurang tapi adanya darajat orang-orang yang Allah Ta'ala uji dia. Siapa tu? Nanti kita tengok di dalam tafsir dia. Setelah menerangkan bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa dan menggandakan pahla, lalu menyatakan tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Kecuali jika mereka mendesakkan, melakukan perbuatan syirik, maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Ini hak cirak-cirak darat. Kan? Kita tak boleh turut walaupun ibu bapa sendiri yang suruh supaya kita syirik dengan Allah, lepas itu tak wajib kita ikut. Tapi kena buat baik kepada ibu bapak, kena buat baik seumur nah, sepanjang hayat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keasaan dan kekuasaannya. Kebenar yang rasul-rasulnya, kedatangan hari kiamat, Lalu mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik yang menyembuh benar-benar yang tidak dapat memberikan sebagai pertolongan. Perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat bandingnya katanya laboh-laboh. Banding katanya super dengan laboh. Yang membuat sayanya untuk melindunginya dari sesuatu bahaya. Sedang sayanya yang dibuatnya itu amatlah repuk dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan. Kemudian Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW. dan umatnya membaca al-Quran. Hari ayat ni duduk di awal juzuk yang ke-21. Sebab suratul ankabut ni yang ada di juzuk yang ke-20 dan juzuk 21. Yaitu nya utlum ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis Allah suruh lagi memahami dan mengamalkannya. Subacu, dan beramal dengan keraera serta mendirikan sembahyang dengan tetap dan sempurna ikhlas dan khusyuk kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuak perbuatan yang keji dan mungkar dan hendaklah sentiasa menyebut dan mengingati Allah Ta'ala kerana yang demikian sangat besar manfaatnya diterangkan pula kalau Berlaku perbahasa, perbahasa agama Di antara orang-orang Islam Dengan golongi ahli kitab Yahudi dan Nasara Hendaklah berbahas dengan mereka Dengan cara yang baik lemuh lembut Dan dengan mengemukakan Hujuh-hujuh yang benar Yang menunjukkan kebenaran Islam Dan kesesatan kaum kafir nah, Ini berhajat kepada apa? Ciri di Nah, Walaupun kita berasa Katanya kita nak tubik hujuh Dalai daripada Kro'el Daripada Sunnah tapi kadang-kadang masa tu tidak berhujah kepada pada dalil tapi noknya kepada ke apa? kuam cerlew cerdas kebijaksanaan yang ada pada orang Islam nak berhujah macam mana dengan orang kafir. Nah ni dia panggil dalil akli. Kebijaksanaan yang akan perlu kepada pada masa tu. Lagi Hmm, dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir kecuali orang-orang yang menceroboh di antara mereka. Orang pasal berdoa. Oh. Tak siringa langsung. Nanti nak nak nak, nak, nak, nak hujah wah wah dia semata. Dia tak siringa wah orang. Okay. Ha tu adalah cara-cara yang Islam atur dah. Nak buat macam mana dengan orang pasal tak siringa wah orang okay, tu? Nak. Maka gunakanlah cara-cara yang keras cara yang keras untuk menentang pencerobohannya ditegaskan pula bahawa Al-Quranul Al Karim tetap datangnya dari Allah dengan tidak syok lagi bahkan ia ayat-ayat keterengi yang jelas nyata yang terpelihara di dalam hati-hati orang-orang yang berilmu oleh kerana orang-orang Islam dalam zaman Nabi telah diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya kerana mereka masih kecil jumlahnya ini masa duduk di Mekah dulu tak tak ramah tapi apabila duduk di Madinah orang Islam ramah lalu diizinkan oleh Allah Taala keluar berhijrah supaya dapat beribadat dengan bebasnya suratul ankabut ini diakhiri oleh Allah Taala dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa dikandung badan ini Allah Taala firman pada akhir sekali ayat واللذي ناجاهد فينا لنهديا نهم سبولا نا. Nah, di kanubah deh. Ygni orang-orang yang berime, yang berjuet menegakkan Islam akan bertambah lagi mendapat hidayah petunjuk dan taufik kejale Allah yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Berjuet untuk menegak Islam sudah tentu dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajarannya. Bukan arti pegas matoh sebab tu jihad nanti tengok deh kita akan belajar di akhir surah tula, surah al-ankabut ni makna jihad yang luah dan makna jihad dalam dalam, dalam, dalam apa ni mak, maksudnya yang spek kalau mak, maksudnya yang luah meliputi mengandungi semua tiap-tiap cara -tiap bukan arti jual, pereh dengan orang kafe saja dah tapi dalam arti katanya dah dia sebut di dalam ni mengembangkan ajaran-ajarannya ajaran lah dan kebudayaannya kebudaya, menangkis tuduh hair tuduh the hair golongan lain dengan syar'ah dan tulis sah. Ah sebab tu orang-orang apa pasal panam menulis panah royak gapa-gapo berarti orang tu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dengan syar'ah dan tulis sah dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Ah adalah jihad yang paling besar orang yang jong mati habis harta benda dengan sebab nak menegak agama Allah di atas muka bumi dan nak apa nak rugi jadi bumi itu adalah dibebaskan daripada pencerobohan orang-orang kafir. Ani maksud apa ni rekta isi yang ada di dalam suratul al-ankabut tapi sebenarnya banyak lagi Benar-benar yang terkandung di dalam ayat-ayat lain Dan nah, bukan hanya Kita dengar Semuka daripada pimpinan Ar-Rahman Duduk di muka 840 ini saja Alhamdulillah nah, Kita masuk di dalam suratul Tula'ang Kebut Ayat 1 sampai 3 Yang saya baca saat ini Suratul Tula'ang Kebut Surah yang ke-29 Diturunkan di Mekah Adanya Ini 10 Bismillah ayat. Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi Maha mengasihani Alif Lam Mim Alif Lam Mim tidak ada maksud dan ini menunjukkan bahawa satu mukjizat yang Allah Taala waktu turun Quran tidak ada siapa-pun yang mengetahui maksud huruf yang yang uh, panggil huruf muqattaah huruf yang dikerat-kerat yang adanya saya satu, dua, tiga 3 4 5 dan sebagainya. Nabi sendiri tak syarah dan tak hurai. Sahabat Nabi pun tak ada sore pun mari duduk kepek tanya Nabi, Nabi-Nabi. Uh, yasin tu makna gapo Nabi. Nun, sod makna gapo Nabi. Tak ada. Ni no ayat katanya doi marayat. Sohobat Nabi, dia tak tanya benda pelik-pelik. Kalau kita lah ni cakap, tanya cakap kalau tak tanya waktu mengajar pun tanya kepik sore-sore maksud gapa tu tapi kita tak temu dalam tafsir dalam hadith rakyat katanya sahabat dia pergi tanya Nabi alif la mi makna gapa Nabi eh juruh dah sohba' lepas tu yo, kalau bahasa saya dia panggil taat at'an no? tak berasa berasa susah ke hati tak tahu makna nah tu pahalak 22 tahun lebih Ra'i tuha'i wak turun kepada Nabi Melalui melekat Jibra'i Jibra'i pun tak rayak kepada Nabi Alif, Lam, Ra Hamin, Yasin Nun, Sod, Alif, Lam Mim, Ra Tak rayak Masa pelik Masa pelik Jibra'i tak rayak, tuha'i tak rayak, Nabi tak rayak Sahabat Nabi tak tanya Sebab tu kita pun Paco sudah Saya kelola katanya nanti tanya Tuhyeh sikit lagi kalau siapa di pada Mahsyar sikit lagi tanya Tuhyeh siapa berani akak tanya, akak tanya Tuhyeh Tuhyeh Nung itu maknanya apa Tuhyeh Saud, yasin, Alif, Laming nak tanya Tuhyeh atas dunia ni tak ada orang yang duduk lagi Tafsir kecuali kumpulai-kumpulai orang-orang ada usaha nak ta'wai ayak ada, tengah-tengah dia terjemah dan dia berhura-hura makna dia pula Salah satu pun tak? Salah satu, hak ni sebagai misal ni Ya Sin Ya Sin Dia terjemuh Wahai manusia oh, Ya ambil mana tu? Wahai manusia Sebab Ya tu Dia katanya kena baca dua Dua haraka Ya Wahai Sin Sin daripada Nas Wallahu'alam dia duduk gi ambil plan kok mana kita tak tahu jugak. Ya? Wahai manusia, patut duduk royak, wahai nabi dan sebagainya. Ha ni, wallah alamlah. Kalau dengar, apa dengar saja, tak usah so duduk berpuruk saja, tak so usah berpuruk, tak usah so duduk berpuruk. Ha, orang okay, dia duduk takwil ayat-ayat huruf muqattaah utama sekali. Tuhan pun tanya sebagai seayat dah sebab masa nak habis dah. Ahasabannasu ayyutraku wa ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ni adalah soalan. Soalan tu ha hey, tanya ini tak ada nok kepada jawapan. Dia ya, tanya tu nok kerak otak dan hati manusia serta dengan nok wiedid dengih ini manusia yang ada di dalam hatinya. Lagu mana? Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata? kata ke apa tu kami berime sedang mereka tidak diuji kalau kecek bahasa kapur mudah-mudah hey manusia mung duk kecek katanya berime berime, sungguh kedok mau berime, mung tak ada kena uji lagi tak ada kena totsop sikit habuk sungguh katanya mung duk semayah mung duk posa duk sedekah duk wak tu, tapi tu saya tak uji walaupun sikit Wah, ujiya yang Allah Ta'ala uji, ya tak suka setiap orang manusia. Orang paling tinggi sekali, yang diuji iaitu Al-Anbiya. Orang-orang jadi rasul-rasul Nabi-Nabi, Masya Allah, diuji. Sehingga di dalam tafsir rakyat katanya, sahabat Nabi, mari duduk tanya Nabi, Nabi, kita kena uji lama dah ni. Bapa tak berdoa dengan Tuhar? Ujadi kita benih selalu orang kafir Allah selalu. Nabi pun gayat. Orang-orang zame dulu belong pada kamu. Setengah-setengah orang bukan rasul bukan nabi, ada setengah-setengah menjadi rasul jadi nabi. Digergajikan kepala dia tu. Ambil orang sok-sok hidup-hidup tak gaji gering gering gering gering gering gering pecah kepala. Tak tak gonye walaupun sikit ini maknanya jang mati di dalam Islam sehingga kena bunuh kalau kita kira zamil-zamila ni ya? orang toraman orang dalam berbentuk, dalam bentuk berbagai-bagai bakar kerak tangi, kerak pala, seksa takwi maka, gotu gotu, gotu, gotu, gotu, gotu tapi Nabi rakyat katanya mereka itu walaupun sikit pun tak ada gotu ini. Ani kita cuba kita tengok Suluh diri kita sendirilah eh? Allah taala uji kita tiap-tiap orang ni masya-Allah berbagai orang hendak mengajar agamamu, orang hendak sebar kebenaran atas muka bumi. Orang yang tamada, orang yang miskin, orang kaya, orang tua, orang ni semua ada ujian masing-masing. Jangan kita hendak sedak hati sangat katanya. Tu hasa ye kau kita dengan sebab kita orang semaya. Oh tu hasa ye kau kita tengok ni rezeki dia wei. Go tu go ni kita kuat. Jangan nak payah lagi tu lagi. Sebabnya tu hayak di sini. Jangan kamu duk kecek duk royak Nama mulut umum kata memberime molek dah padahal mu tidak diuji. Ayat ni tak habis lagi dah. Insyaallah kita sambung semula tengok masa pun habis dah untuk Pagi hari ni dan insyaAllah kita sambung semula Pagi hari satu ni, hari ni hari Khamih. Esok kita baca hadis Nabi. di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Lepas tu hari satu ni kita sambung semula. Wallahu a'lam. sallallahu ala, ala. nabina Muhammad wa'ala adihi wa sahbihi wa sallam. Wa warahmatullahi wabarakatuh.